Luar biasa banget deh, idol kesengan kita. Ekspresinya pun membuat kita ketawa ngakak banget ya dari Papa Bilar. Kita juga snolpok dengan kalimat caption yang dituliskan. Ketika Beckham dan Beckham ketemu. Ini sih cute banget ya. Papa Bilar selalu saja gesrek membuat ngakak bahagia warga Konoha. Dan di sini pun ada komentar dari Bunda Lesti. Bunda Lesti mengatakan, Eling Rizky Bilar katanya tuh disuruh ingat ya. Ini sih giat banget Masya Allah Idola kesayangan kita memang selalu saja Membuat kita bahagia Luar biasa doakan yang terbaik Untuk Lesti, Rizky Pilar, Rumah tangganya langgeng Dan mudah-mudahan selalu dijauhkan Dari orang-orang yang tidak baik Berikutnya persahabat Kita lihat juga Alhamdulillah Papa Bilar Sudah bertemu dengan pemain Liverpool Tim sepak bola kesayangan Dari Papa Bilar Masya Allah bahagianya tuh Rizky Pilar. Kita juga ikut bahagia sekali melihat idola kesayangan kita yang sangat luar biasa bahagianya bertemu langsung dengan pemain idola kesayangan Dan kita lihat juga persahabat ya, slide berikutnya Papa Bilar memposting sebuah kalimat at Jurgen Klopp, ternyata dia orang nih, orang pertama yang ngucapin ultah ke gua Dia tadi pakai masker tapi gua tahu dia bilang happy birthday, wow Bahagia sekali ya Papa Bilar Akhirnya, tragedi Perancis terbayarkan juga hari ini. Masya Allah, selamat ulang tahun untuk Bapak Bilar. Mudah-mudahan sehat, bahagia, dan apapun segala urusannya selalu diberikan kemudahan. Amin. Kita lihat juga persahabatan ya di postingan selanjutnya. Info dari L2W, ada sebuah info untuk warga Konoha. Yuk, open iuran untuk ulang tahun, Bang Bilar. Ulang Tahun Dede Lesti dan 2 Tahun Leslar Lovers Untuk iuran, pesahabat ya, segera DM langsung ke l2w.id Disimbang juga di kalimat Caption Info yang dituliskan Hai guys, buat yang udah jawab pertanyaan Mimin di story Cus buat yang mau iuran bareng, segera DM ya Sama-sama kita kasih kado ke Bambi dan dedek bareng-bareng yuk biar makin ringan kalau bersama-sama Kasih idola kita sesuatu yang bermakna Ini spesial nih persahabat ya Spesial di hari ulang tahun Papa Bilar Ulang tahun Bunda Lesti dan dua tahun Lesa Lovers Kita simak juga persahabat ya di kalimat komentar dan respon yang diberikan Salah satunya dari Alfiyah Ibnu Malik mengatakan Assalamualaikum, Min. L2W bisa buka DM saya. Saya harap lesson lovers bisa ikut berpartisipasi untuk mewujudkan. Tuh, yuk, sama-sama DM L2W untuk iuran. Mudah-mudahan ya, kita semua selalu diberikan keberkahan, rezekinya diberikan kelancaran, dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya, Robbal 'alamin. Untuk berikutnya juga, terserah buat ya, perhatikan. Kebahagiaan pun kita dapatkan di unggahannya, Papa Pilar Masya Allah banget ya. BBL ini lagi diasuh ya, langsung oleh Papa Pilar. Dan kita lihat ekspresi Abang Fatih, itu gemes dan greget banget ya, sama rambutnya Papa Bilar tuh, sampai dijambak Wow, ini cute banget, kebahagiaan untuk keluarga Konoha, Masya Allah. Anak yang pintar, anak yang cerdas, semoga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. momen ini pun diunggah kembali oleh akun abang underscore L. Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan, Masya Allah. Anak pinter, anak soleh, cepat gede, sehat panjang umur, amin ya Allah, Abang al -Fatih. Luar biasa banget ya doa baiknya, kita aminkan, semoga terkabul Berikutnya juga persahabat ya, di postingan ini banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Salah satunya dari akun Eman, skor 12391 mengatakan Papa Pinter, ngasuh sehat-sehat selalu ya, amin, masya Allah banget ya support dan dukungan memang luar biasa selalu diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai Lesti dan Pilar. Selanjutnya disimak juga di unggahannya Papa Bilar yang baru saja memposting video Abang Fatih lagi digendong oleh Enin ya. Ini terbaru banget nih malam hari ini vitamin yang sangat luar biasa membahagiakan kita semuanya. Dan di postingan ini pun, Papa Bilar ini menyuruh BBL untuk menjadi pemain sepak bola ya. Dan akan disekolahkan di sepak bola pastinya tim Liverpool dong, kesayangannya Papa Bilar. Dan di sini juga ada sebuah kalimat nih yang diposting oleh Papa Bilar. Dalam hatinya, apa sih Pak orang maunya jadi penyanyi? Katanya tuh, aduh, <laughs> ini sih sepertinya izin dulu sama Bibi Guzel ya. Yang selalu membuat kita bahagia nih Kompromi dulu nih Abang L dan Bibi Guzel Diizinin gak nih Untuk menjadi pemain sepak bola Masya Allah Kemudian bersama Disimak juga ya unggahan selanjutnya Ini ada kabar Mengenai netizen haters Yang selalu nyinyir Yang selalu mau fitnah Dari Pengacaranya Papa Pilar dan Bunda Kejora menyampaikan bahwa haters yang selalu memfitnah itu alhamdulillah sudah didapatkan dan masih lagi dalam proses persahabatnya. Belum dirilis saja karena untuk haters sudah ditangkap. Kita bahagia sekali ya alhamdulillah. Untuk para netizen, para haters yang selalu nyinyir, yang selalu memfitnah akhirnya ketangkap juga. Kita doakan persabat ya, mudah-mudahan cepat taubat ya Dan untuk warga Konoha, hati-hati bermedia sosial Dan sebagai level lovers, kita jangan sampai menjadi haters di lapak lain ya Kita tentunya ramaikan di warga Konoha saja Ini juga ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Nestler C. Cia-cia seragam orange, cia-cia asik nih di bui katanya tuh ya Agar bertobat nih wahai orang-orang stress, akah haters, akah kuyang, akah ubur-ubur Karena jika anda tidak bertobat, mungkin next anda yang akan pakai baju orange Dan kalian lovers, jangan pernah jadi kuyang di negara lain Cukup diam di rumah sendiri Oke, okay, itu persahabat ya, ini juga himbauan untuk warga Konoha Jangan pernah untuk menjadi kuyang di negara lain Cukup diam di rumah sendiri ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kemudian, para sahabat, disimak juga info dari Indosiar mengenai acara Dangdut Akademi 5 Tinggal 7 hari lagi, para sahabat, ya. acarakan dimulai live, disiarkan secara langsung di Indosiar kita simak juga info dari dangdut akademi.indosiar langsung 7 hari lagi ajang pencarian bakat The Academy 5 akan segera dimulai Siapakah yang akan menjadi bintang dangdut masa depan? Nantikan The Academy 5 mulai Senin tanggal 18 Juli 2022 Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar itulah info resmi dari Indosiar ya. mudah-mudahan Bunda Lesti ini selalu diberikan kesehatan dan bisa menampilkan penampilan terbaiknya di panggung Indosiar